hari ini, dengan adanya aksi kami hari ini, sebetulnya kami menyangkut masalah BPNT yang menurut ini pembagiannya kemarin di Desa Negra nah kami, selaku masyarakat dan sebagai perwakilan dari masyarakat, penerima KPN kami merasa ada kejanggalan untuk Desa Negra Karena yang menjelaskan dari Bapak Kepulsi tadi, kami paham dan kami mengerti cuma yang kami tidak paham untuk desa Naglasari pembagiannya sesuai dengan apa yang diharapkan 600 ribu total dari bentorpos pada kenyataannya uangnya diambil lagi oleh pemerintah desa dan diganti dengan kartu sembako yang sudah ditunjuk oleh kepala desa yaitu katanya Ewaru wow. yang ada di desa Naglasari kalau nominalnya sesuai dengan apa yang Nah kami mohon, bahkan ini menjadi laporan langsung, secara langsung, langsung asli dari masyarakat. Makanya kami meminta kepada aparat penegak hukum, kalau ada unsur korupsi hari ini, kami memohon kepada Bapak Kapote untuk mendanggung jenis Benar! hari yang total 600000 atau nominal, ada kenyataan? Rp600.000 Dengan dibelajarkan hanya rp masihlah, mas bapak, mas, mas, mas. terima kasih ya, e, mas kalia ada acaranya baik, pertama sebagai jawaban, terima kasih, semuanya warga desa nebrasari, desa senjirangkula ini menyampaikan punya pokoknya, tapi dengan cara, dengan